Bismillahirrahmanirrahim. Salam al Alam. Al Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. <tus> Bismillahirrahmanirrahim. <tus> Bismillahirrahmanirrahim. <tus> Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan kemudian dilapangkan waktu dan cuaca pagi tadi hujan tetapi siang hari ini sangat mendukung semuanya ini berkat rahmat nikmat taufik inayah dan mauna dari Allah subhanahu wa taala Tuhan yang maha esa sehingga uh, hari ini cuaca bersahabat dengan kita salawat salam semoga tetap terhantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang mana semakin banyak kita berselawat kepadanya maka semakin besar harapan untuk mendapatkan sapaannya di yaumil akhir amin ya Robbal alamin Pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat Pamukan Utara beserta unsur muspika kecamatan yang berkesempatan hadir pada kesempatan pembukaan turnamen Beturungkap tahun 2023 yang insya Allah sebentar lagi Beliau akan pimpin Untuk pembukaannya Yang kami hormati uh, Dan Ramil atau yang mewakili uh, Dalam hal ini wakil Pak Sulis Yang kami hormati Bapak pimpinan perusahaan Binamas Patensen Yang dihadiri pada hari ini bapak manajer HRM beserta para manajer estate mil yang kami hormati dan kami muliakan yang kami hormati jajaran pemerintahan desa baik kadus para perangkat, para RT kemudian para tokoh masyarakat Tokoh pemuda, tokoh agama, para manajer tim masing-masing klub -masing, poli yang berkesempatan hadir juga pada kesempatan siang hari ini, para tamu undangan dari segala penjuru kami katakan karena pertandingan bola voli yang kami selenggarakan disenggar, ini lingkup sektor pintas desa, Kecamatan bahkan kabupaten. Ya tentunya apa yang sampaikan Buah Vanitya tadi eh, barangkali sampai hari ini Turnamen Vali terbesar mungkin di Limpau dan Putara adalah pertama kali di Desa Bitor Ya semoga apa yang kita laksanakan mulai hari ini dan nanti hingga aman, lancar, damai dan sesuai dengan harapan kita bersama Dan kami hormati para atlet, pemain body, putra, putri dari berbagai desa Yang total dari penasaran kurang lebih 37 tim Putra dan putri yang kami hormati, kami banggakan dan kami sayangi Yang kami hormati juga para pedagang-pedagang di luar, di luar pagar Ya tentunya pengharapan kita dengan adanya pedagang yang ada di luar sana teman-teman, para atlet para manujundi, para undangan yang hadir tidak berbelanja kemana-mana. Tetapi mungkin gunakan atau belanjalan di sekitar yang ada dengan tetap menjaga kebersihan dan kerapian eh, tempat eh, pertandingan atau ke panggungan. amanan di sana. Ya semoga kegiatan ini di dibantu semua pihak tentunya harapan kita bisa berjalan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tua tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati kami kami tidak panjang lebar hanya sedikit menyambut Pemerintah desa Biturung mengadakan turnamen ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu tujuannya untuk membangun silaturahmi, menjaga silaturahmi, dan meningkatkan silaturahmi antar sesama desa. Yang mohon maaf, lupa yang kami hormati, para kepala desa. Sepangkan Utara Desa-desa tetangga Para kepala desa tetangga yang berkesempatan hadir juga Memenuhi undangan kami pada kesempatan siang hari ini Bapak Haji Imran juga Yang kami hormati sebagai orang tua kami Di desa Tamiak Yang kami hormati Dan seluruh undangan Yang sama-sama kami hormati kami banggakan dan kami muliakan kegiatan turnamen yang tentunya ajang silaturahmi yang pertama kemudian yang kedua bagaimana kita menjaga sportivitas dalam mencapai atau meraih prestasi apa yang disampaikan ketua tadi bahwasanya menang kalah itu hal yang biasa tetapi bagaimana upaya kita agar bisa memenangkan itu adalah yang luar biasa. Oleh karenanya, pengharapan kami, mari sama-sama kita junjung sportivitas olahraga, sehingga ketika para tim yang berapa nantinya akan menjadi juara, benar-benar hasil dari perjuangan yang sportif. Inilah harapan kami, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini. Hingga penghujung nantinya senantiasa dalam jempalan rahmat, nikmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir adalah kami atas nama pemerintahan desa mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila... Dalam pelaksanaan nantinya dari awal, dari awal hingga akhir banyak terdapat kekurangan. Karena kita ketahui bahwasanya di sini lapangan poligami itu berada di tengah hutan. Kiri kanannya ini masih hutan, jadi di sana sini pasti banyak sekali kekurangan. Oleh karenanya kami mohon maaf yang sebesar besarnya nantinya ketika. Banyak hal yang tidak terkabul yang tidak ada di sini, serba kekurangan. tetapi saya yakin dan percaya, ini bukan ketujuan Tetapi yang penting bagaimana agar kegiatan turnamen ini bisa berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan secara bersama-sama. Kurang lebih saluran yang jatuh kemarahan. sekali lagi, terima kasih kawan-kawan Terima kasih dan permohonan maaf yang kami sampaikan kurang lebih saya kami maaf dan kami akhiri usiku wanafsi minta kau kalam itu nasratan kita kim waridoharidna warahmatullahi wabarakatuh selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan bertanding pada sore hari ini Oke untuk yang putri Kami mintakan dengan hormat kepada Bapak HRF Perwakilan dari Estet Miramas Untuk mencabut undian Yang akan bertanding pada siang hari ini Siap-siap untuk yang putri Bahwa yang akan Tanding pada sore hari ini adalah Tim Bismillahirrahmanirrahim Ini anggota sendiri nih yang tanya hari ini Kata kuncinya Di pinggir laut Kemudian dia Sesuam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati siapkan diri karena sesuai kesempatan technical meeting tim putri yang akan bermain pertama akan melawan lawannya adalah tetangganya sendiri <laughs> dekat ya, jadi yang muncul di sini adalah random city <laughs> random city